hai hai, apa dong? apa lu, mak cik datang? iya, maksudnya lagu kosong lagi, aku rempah hari maksudnya? iya, kok dia sejauh dan terkebut dari atur ujara lah, aku juga kok dia tak, Allah kosong lagi, berapa hari lagi iya, maksudnya, tanggung jawabannya lah, aku rempah hari ya. iya, oke ya mon pokok nanda tinggal kita sabar lempah ha? alah apa aja dia? gua bejirah sepuluh cahaya biikan rek modik marah ria ya, cok muncak wajah narin poh naria iyo ya. potong ontong ontong potong potong potong ontong ontong ngerti ga? ontong potong eh tunya nyaman Tila air tak nyaman, mm. potong-ontong etunya tak nyaman, malah susah gaji sakuni tapi ya, akhirnya nyaman. Mm. Beda, beda. potong-ontong etunya tak nyaman, air ya, tak nyaman. Mon ontong-ontong etunya nyaman, air nyaman. Mm. Tertidak gaji sakuni, pagi akhirat kok ikhlas yuk sangkuni. Kendaliman rezeki jaga baterai. Korpa paket ayat, pak mulia. Iyad, Bila Iyad, jiria, pulana, iya Bila bkn jaria siapa? Mmm, engkau kahkorangan pulana? Aku Kokok bkn siap marah ya datuk racina. Kau rana nunggu. Iya, pastel bkn. Yo yo, mas, pastel. Iya, pastel marah lah. Yo, tidak lujur lah Iyad, lujelah, kuna bkn mulai ya. Nawan Ialah siap. Iya naseng ah. Lakunah ya. Eden eh, dia ongko na. Ialah makadin darang lalu. Ba dennak boleh dia lakun lah. Ialah siap. Tirang tabo. Koding-koding nama bermana. Oh, iyalah siap. Enggara aduh puli lalu. Iya berulu mana? Iy siap. Pak, ada ngopi si, tem. Iya, jangan kok. Oh, Budungan jangan lepek. Iya, oh, apa? Ya, Marang kok sibuk ke. Ya. Oh, oh, eh. Pendemalu. Biasa, ya, Kang, kok. Bisnis kok, enggaknya ketemuan berlayen ya. Eh, bisnis apa, Pak? Kan? Iya, <tuh> Pak. Nah, tahu enggak, Kang? Dia benar hobi. Halo. Si, si. Oke, oke, siap. Ini sudah, dia si, si. ya, bentar lagi nyampe ini. Heeh, heeh. Si, si. ah, iya, ah, ah. yang 300 tiga... Iya, satuannya nah, satuannya itu tiga <tutuk> ratus. Kalau apa berongan itu 600 <tutuk> Iya, oke oke. Jadi itu bentar lagi 5 menit lima menit. Oke okay, oke pak, oke okay, siap. iyalah nanti tidak perlu nangguk, mau kata? Eh belum, sudah berapa? Abah mungkin an. Mungkinan anu kok narobe na. Mereka apa aja? Berani laku apa? Iya, taduk kayak aja. Iya menan, mungkinan marah orang kok lagi kemudian bagaimana gaji untuk gaji pertama area Ben apa mingguan apa bulanan? bisa harian ya? ha? satu sakemi satu sahabim. satu kok nanti apa tepat? nanti marah ya? Tinalah hp coba, Iya, iya Iya. iya. Untuk bisnis bisnis jam tangan. bisnis jam tangan, iya bisnis HP modifin modifin modifin sepeda ngko wala yo ya, ma yo lang robot Raja dintik, tampil, hati, ya lah yo yo yo Teburun hey, wa wacana re. La kuat, Eh, ¡champir! Hey, Engko mangga Oh Yo, ada ada apa tak nemu lako marah-marah marah maria jadi ya kau sampai katulah menit kok eh kok ini ya masa akan pusing nggak masalah karena engkau benar terbaik karena hanya karena benar pada turunan. Benar enggak tuh boleh boleh. ada Ara. Nah, uh hari ya kurseh. nata cukup atau kau bola naralah pan ya. Tujuh kau, tujuh kau naralah. Ya. Aduh, iya iya rokok rokok. Rokok cecir gula, pong. Kela akhir nih pong. Iya. Ma ambu gula, nang E jalan. Ma gula nang E jalan abo, lecetan di lako, kagula teralakuah. Ya cek men gula. Iya. Sampun apa leman kamu kau nak? Jangan aku lemayuk, bukan aku ya sepeda bengkok kadoan. Oke, okay. oke. Okay. yang tahu bukan benar tanding laku. Tanding jakna Pak kampung. Hari ya be kaverian. Hari ya cincin mikulah. cincin mikulah, aku ya Sepakat pun kau le sarang nikah sarang lebir. Nah, makana kau le nikah mak bisa sarang nikah. Maksud tu beremah. Kau le nanti an sampai mang sambung nikah tak alako. Kula nanti nikah. Mungkin anu. gula pak kampung Kula ni ke ka... Anu kini Kenapa pun Kula selina ni ke atas dengan bajing pak kampung Bajing ni kayak atas antas pun gula Polana bajing tak tuli de tengg Ayy Bajing rala kuah panjek cak nak kaula Mereka ni ke ayy Ma tak tulid de tengg gula nyari lain pak kampung Cina tak tuli de Cina pula bini pakanan nanan apa Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. Teti jari ak na pir bumbuk najing adalah sebelumnya acen jo manje jenjau. nah, lah kan titi lah bang lah la jenjang spakat jan urang bubola-bola abale cek gaji nare cek sekian lah oke deh mambulek lah kan tak kena tare macak torak maksudnya berembang bang iyo betul ana sedingen kau nak ta oning mak kampung cek pir ndek ah. bojing cek pir tro anak awak bojing Aku lo merasa tertipu. Saya kulo etopo bokto. Saya kulo etopo alakuan. Kuda sih dengan ketemuan abon klien. Ajaan cilemam menit nih pun parsa setengah jam. Berak ngurusi orang-orang enggak -orang pak lo pak nikah. Sudah. Sampai berapa tujuan? Naukar tapi dema awak. Ntar dan nakara tujuan apa wah? Uh. Makuk apa ya cek alakuar arek? Merem mau aja. Nyamana kampung, lah, ya kampung. mana muk ke kampung mau jeruk cara cara cara kau kan pak hari yang kampung Nah, mas Aljo, Pak <tuk> Panyatajong, masalah raja aja, ke Lah, kenal kan? Lah <tuk> biara Oring anak <tuk> ada <tangan> Jo. Benih apa apa Tak elar kamu kaya, jong. Mangkana gue dari jeria, mun aji jenjera tepati. Tanya ta, untos galu tapi saja. Tidak ingat, tanda oleh itu turtin. Hai, ngari ya, jong. Mun jatna orang tua gonara, mun sape tongar rasa tegu, jong. Tapi mun manusia, <tuk> meneh biasa teguh dengar ke ya ya, aku ini dengar kok, nanti ria Arya saya teguk hari ya saya teguk orang yang mula, bagus cacana, bagus ocakna, bagus kacin cina salamat orang kira ya tapi mula tak tebak kacacana jauh dari salamat hari ya saya teguk manusia yang satu kemarin faham? tahu satu ke arah, Penikah, masalah.. Banyak, oh iya. Nikah, masalah pun anggap mari Ki nikah, nikah pun papa depan. paham karena aku tak masalah. Nikah, iya, iya, iya. iya, iya anak kone... gula, iya. sebagai korban. Iya, iya, tak ada pak gula. Gua tak nyaman kan? Bermakrasnya. Gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue. Kasongon, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, saya nggak jatuhkan bukan tempat tak kok bolehkan karena si amik Kan pun lestari, masalahnya enam puluh tiga, pamit, iya. aja, Lanjut ngi masakary tenang pun pamit ya. Iya, iya, iya. Gue masak, ngomong-ngomong, Jangan lupa Mohon Jangan lupa mohon tonton kami di mana saja. Ya. Tahu Untuk itu, kami mohon bantuannya untuk di-like, subscribe, Pomin, Xer. Apa? Yang tadi sudah.